oke kita langsung aja masuk ke video Halo, yang pertama Oke, okay, lanjut ke episode yang kedua. Oke, okay, lanjut ke episode yang ketiga. Oke, lanjut ke presiden yang keempat. <SILENCIO> Oke, lanjut ke presiden yang ke <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-6 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7. Okay. Oke lanjut ke presiden yang ke-7, eh ke-8 Oke lanjut ke presiden yang ke-9 oke okay, lanjut ke versiut yang ke 10 oke lanjut ke presiden yang ke 11 oke lanjut ke episode ke 12 oke lanjut ke episode yang ke 13 Oke lanjut ke presiden ke-14 Oke yang ke-15 Oke lanjut ke presenting ke-16. oke lanjut ke presiden ke tujuh oke lanjut ke presiden ke delapan oke okay, lanjut ke presiden ke-19 oke okay, lanjut ke presiden ke-20 Oke, okay, guys, jadi mungkin segitu aja, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Yeah.